yang pertama adalah four of sword, ataupun 4 pedang untuk sudiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang prosediak Taurus yang dimana disini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar di bulan Oktober tahun 2021. Disini digambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Taurus ada dalam dua kategori. Yang pertama kesuksesan untuk meningkatkan kesehatan di bulan Oktober yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta fokusan dirinya sendiri. Dan kesuksesan yang kedua adalah dalam kategori rentis karir yang dimana disini karirnya akan lebih meningkat di bulan Oktober. Yang membuat keuangan kehidupan akan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang terus akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Untuk menjaga kesehatan di bulan Oktober tahun 2021 yang akan menampak ke positif kepada kefokusan dirinya sendiri Yang dimana di sini kesehatan selalu dimotivasi, diberikan masukan oleh orang tua serta orang-orang sekitar Taurus sendiri Serta di sini seorang Taurus akan mendapatkan kesuksesan dalam meniti karir Yang dimana karir tersebut ia dapatkan dari orang-orang terdekat ataupun orang yang lebih berpengalaman dari Taurus sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Well of Fortune Secara umumnya, well of fortune itu diartikan roda kehidupan, roda perputaran kehidupan, dan jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini kesuksesan akan dapatkan oleh seorang Taurus dalam meniti kesehatan dan meniti karir yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini selalu disupport oleh orang-orang terdekat serta di sini dimotivasi oleh orang-orang yang lebih pengalaman dari Taurus sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah. Ace of Pentacle Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mengalami kesuksesan yang sangat besar di bulan Oktober tahun 2021. Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Aquarius yaitu di dalam kategori keuangan, karir yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan menata menitik kembali pekerjaan karirnya yang akan berdampak positif kepada finansialnya sendiri. Dan di sini seorang Aquarius digambarkan akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini hasilnya akan maksimal yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Sehingga di sini seorang Aquarius akan mendapatkan sumber income ataupun pendapatan dari salah satu pekerjaannya sangat besar di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk sebuah energinya adalah... Queen of pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan Seseorang wanita yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Serta seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri Dan di disini menggambarkan Kesuksesan yang dapatkan oleh seorang Aquarius Yaitu di dalam kategori pekerjaan serta keuangan Tidak luput dari doa dari seorang pasangan Doa dari keluarga Yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansial Aquarius sendiri Dan jika kategori kan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan pada perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius yang dimana di sini digambarkan. Seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana nilainya sangat besar dan menjadi sumber penghasilan yang sangat besar kepada seorang Aquarius yang didukung oleh pasangan. Didoakan oleh pasangan yang di sini dikategorikan seorang Aquarius akan sukses besar di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu yang ketiga adalah Ace of One untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn akan sukses besar di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori karir pekerjaan serta keuangan yang dimana sini digambarkan seorang Capricorn akan menerima satu tawaran pekerjaan Yang pekerjaan tersebut yang belum pernah ia lakukan Namun hasilnya akan melakukan positif kepada kehidupan di bulan Oktober tahun 2021 Dan disini juga digambarkan seorang Capricorn akan memulai usaha yang baru Usaha sampingan yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi Serta sini tidak tertutup kemungkinan usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Capricorn Akan berbuah manis kepada kehidupan dan finansialnya Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik obat secara umumnya, naik obat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan semua Capricorn mendapatkan kesuksesan dalam kategori karir, kehidupan, serta finansial, yang dimana di sini bekerja, ataupun bulkan ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu. Mendoakan keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021. di sini pasangan selain mendoakan seorang Capricorn agar karirnya lebih bagus lagi. Dan jika kartu balap problem kita gabungkan dengan sedek ketiga di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021. Yang mana di sini dikarenakan mendapatkan kesuksesan dalam kategori karir keuangan finansial didukung didoakan oleh pasangan serta di sini seorang kaperikon mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang nilainya sangat besar dari orang sekitar yang membuat dirinya semakin sukses di bulan oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah nine of sword ataupun 9 pedang untuk sudut yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan seorang Libra mendapatkan kesuksesan di bulan Oktober tahun 2021. Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Libra di bulan Oktober adalah dalam kategori kesehatan dan kehidupan. Di sini digambarkan seorang Libra akan bisa move on dan melupakan masa lalu di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan. Serta di sini seorang Libra akan bisa tidur nyenyak di malam hari yang berdampak positif juga kepada kesehatannya. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Libra akan memulai sebuah usaha yang baru Yang dimana disini menjadi awal muda untuk mendapatkan kehidupan finansial yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021 Dan bentuk kartu support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas Libra sendiri Dan di disini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori kesehatan dan kehidupan, yang dimana selalu didukung, didoakan oleh orang tua, didukung, dimotivasi oleh orang-orang terdekat, sahabat, yang membuat seorang Libra bisa move di bulan Oktober tahun 2021 sehingga mendapat positif kepada kesehatan. Dan jika kartu adalah kita gabungkan dengan sulit yang keempat di sini, menggambarkan produk perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Libra di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini dengan bisa maupun dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang lima di Oktober akan mampu meningkatkan keuangan finansial yang didukung, didoakan oleh orang-orang sekitar, dimotivasi oleh sahabat-sahabat di -sahabat luar sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah 4 of 1, ataupun Empat tokan. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan sukses di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan kesuksesan yang dapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori karir, kehidupan, pekerjaan, dan keuangan. Di sini seorang Gemini akan ditawarkan banyak pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. serta di sini kerjasama dilakukan oleh seorang Gemini bersama orang lain. Yang mana di sini akan mampu mendongkrak finansial dan keuangannya juga, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini mampu menata meniti kembali keuangan yang akan bertambah positif kepada dirinya sendiri, sehingga di sini dikategorikanlah seorang Gemini akan sukses besar di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan. Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021 tidak luput dari doa seorang pasangan. Doa dari sebuah keluarga yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansial seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu e-Laptop kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan, roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan Oktober. Yang gimana di sini seorang Gemini mendapatkan kesuksesan dalam kategori karir kehidupan serta finansial. Yang dimana selalu didukung, didoakan oleh pasangan, dan didukung, dimotivasi dari keluarga Gemini sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan mampu mendapat kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang sukses besar di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus. Yang kedua zodiak Aquarius, yang ketiga zodiak Capricorn, yang keempat zodiak Libra dan yang kelima adalah zodiak Gemini.